Hai hai Assalamualaikum Hari ini Setelah mengantar anak-anak karate di Stadion Gajah Malang Saya dan keluarga Mau ke Candi Bandung Malang uh, Spesial karena Beberapa vlog saya Akan jalan-jalan Ke situs bersejarah Di Malang saya ditemenin Mbak Jati Mbak Jati yang lagi nyantuk Berjilpapin Lagi membetulkan Masker Ada Mas Jalu Hai Mas Jalu Halo. Ada Mas Hai. Ada Pak Supir kita Bapak Zamroni Mas Jaka Hai Jaka Hai guys Hai Mas Jaka Panu loh Kita memasuki Jalan Ijen Kita mau jalan-jalan Ntar kalau Hai. Sampai Candi Badut Kita Kita ketemu lagi sudah masuk wilayah candi tidak uh, candi badut malang um, tadi pak zamroni sudah laporan ke petugas penjaga candinya di sini masuknya sukarela oke kita jalan-jalan dulu ya Papan pengumuman ini berisikan tentang sejarah Candi Badut Malang Di belakang saya karena saya kesininya siang hari jadi panas Tapi ada beberapa bagian yang sangat teduh Oke kita jalan-jalan lagi Pintu gerbang Candi Badut Malang Oke okay? Di atas sudah ada Mas Jalu, Mas Jaya, Mas Jaka dan Mbak Jati Kita mau naik ke atas ya di kawasan barat daerah Malang yaitu Tidar di daerah Tarang Besuki Sokon Malang Jawa Timur tertua di daerah Jawa Timur dan berusia sekitar 1.400 tahun yang lalu. Candi Badut merupakan peninggalan dari Prabu Gajayana, penguasa kerajaan Kanjuruhan. E, sejarah tentang usia Candi Badut tertera pada prasasti Dinoyo. Musik ditemukan pertama kali oleh seorang kontrolir yang bekerja di Malang, beliau kebangsaan Belanda yaitu Maurin Brits pada tahun 1921 yang berupa gundukan tanah. udah dalam perjalanan pulang kita mampir sebentar ke Alfamart untuk beli air putih oke okay. pelepas dahaga tunggu vlog-vlog selanjutnya terima kasih jangan lupa like and subscribe